Daily Dose Persens 12 Tanda Orang Cerdas Yang Jarang Diketahui Seringkali Anda menganggap remeh diri sendiri. Anda pun mungkin berpendapat bahwa diri Anda jauh dari definisi orang cerdas dan pintar. Padahal, mungkin saja Anda memiliki tanda orang cerdas yang jarang disadari seperti berikut ini. Kebanyakan orang menilai orang cerdas sebagai seseorang yang jago matematika atau yang memiliki nilai tes IQ (intellectual quotient yang tinggi. Padahal, tidak selamanya begitu. Hal ini karena banyak ciri orang cerdas dan pintar yang seringkali tidak terlihat dan masih jarang diketahui oleh kebanyakan orang. Yuk, simak tanda-tanda orang cerdas yang mungkin ada dalam diri Anda seperti di berikut ini. Pertama. Menerima kenyataan bahwa banyak yang tidak diketahui. Beberapa dari Anda mungkin merasa bahwa berpura-pura mengetahui segalanya dapat membuat diri sendiri terlihat pintar. Padahal, hal ini tidaklah tepat. Menerima kenyataan bahwa diri sendiri tidak lebih banyak tahu dibandingkan orang lain justru merupakan tanda orang cerdas. Artinya, Anda tahu bahwa akan selalu ada hal yang bisa dipelajari. Jangan pernah merasa takut untuk mengakui bahwa Anda tidak mengetahui sesuatu. Dengan begitu, Anda tetap bisa mempelajari ilmu baru yang tidak diketahui sebelumnya. Kedua, terus menerus merasa penasaran. Ciri lainnya dari orang cerdas yaitu adanya keinginan untuk terus belajar. Ketika tidak tahu akan suatu hal, Anda akan penasaran dan berusaha mencari tahu tentangnya. Orang cerdas cenderung memiliki rasa penasaran yang terus ada setiap harinya. Bahkan, rasa penasaran yang mereka alami bisa datang dari hal-hal kecil yang terjadi di sekitar. Pada dasarnya, keingintahuan dan keterbukaan pikiran untuk menerima pengetahuan baru berkaitan erat dengan kecerdasan. Ketiga, dapat memperkirakan apa yang hendak dikatakan orang lain. Memahami apa yang hendak orang lain katakan merupakan salah satu tanda kecerdasan emosional. Hal ini menjadi tanda bahwa diri Anda siap terbuka dengan kesempatan bertemu orang baru. Punya empati yang tinggi tentu berefek positif terhadap kecerdasan yang Anda miliki. Keempat, memiliki kontrol diri yang baik. Orang cerdas cenderung punya kontrol diri yang baik. Hal ini membuat dirinya terhindar dari kemungkinan membuat keputusan yang tergesa-gesa. Sebuah studi yang diterbitkan dalam Jurnal Psychological Science 2019 menunjukkan bahwa orang yang punya kontrol keuangan yang baik juga memiliki kecerdasan yang tinggi. Penelitian ini menunjukkan orang yang lebih mempertimbangkan segala untung rugi memiliki kecerdasan lebih baik daripada mereka yang memutuskan secara terburu-buru. Kelima, berpikiran terbuka. Pikiran yang terbuka berarti Anda tidak hanya berpatok pada satu sudut pandang, tetapi lebih melihat dari berbagai sisi terlebih dahulu sebelum menentukan pilihan yang tepat. Anda terbuka dengan berbagai pemikiran orang lain saat berdiskusi. Hal ini termasuk ide dan konsep baru yang sebelumnya mungkin tidak Anda ketahui. Dengan terbuka terhadap hal-hal tersebut, anda selalu bisa mendapatkan pelajaran baru dari berdiskusi dengan orang lain. Ini tentu bisa membuat Anda lebih cerdas dan pintar. Keenam, cenderung mengkhawatirkan banyak hal. Pada dasarnya, semua orang pernah merasa khawatir dan mempersiapkan diri untuk segala kemungkinan terburuk yang bisa menimpa dirinya. Namun, salah satu ciri orang cerdas yakni selalu menghabiskan banyak waktu untuk merasa khawatir bahkan terhadap hal-hal yang bahkan mereka anggap tidak mungkin terjadi. Penelitian ini menyebutkan bahwa ada kaitan antara kecerdasan verbal dan kecenderungan untuk ruminasi, yakni kebiasaan kepikiran terus dalam dunia psikologi. Ketujuh, suka menunda pekerjaan. Ada anggapan bahwa orang yang suka menunda pekerjaan atau orang malas punya IQ yang tinggi. Hal ini tidak sepenuhnya salah dan memang bisa menjadi ciri orang yang pintar dan cerdas. Suka menunda pekerjaan bukan berarti ceroboh dalam mengerjakannya. Anda bisa saja lebih fokus dan berusaha untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut sesempurna mungkin. Oleh sebab itu, orang cerdas dan pintar seringkali bersifat perfeksionis, mereka punya standar lebih tinggi untuk tidak melakukan kesalahan dalam pekerjaannya. Kedelapan, tidak bisa bekerja dalam keadaan berisik. Apabila lebih memilih untuk bekerja dalam keadaan sepi atau tidak ada suara sama sekali, itu merupakan tanda bahwa Anda orang yang cerdas. Mengapa demikian? Penelitian dari Northwestern University, Amerika Serikat, menunjukkan bahwa orang yang suka bekerja dalam suasana hening memiliki tingkat kreativitas yang tinggi. Orang tersebut cenderung memberikan ide-ide kreatif, inovasi, dan terobosan baru atas suatu masalah, terutama saat bekerja dalam situasi yang mendukung. Kesembilan, bisa menghubungkan berbagai topik. Kemampuan untuk menghubungkan suatu topik dengan topik lain yang sedang dibicarakan bisa jadi salah satu ciri orang yang cerdas dan pintar. Karena dapat bersikap terbuka dengan berbagai sudut pandang dan pemikiran, orang tersebut lebih mampu menghubungkan topik-topik yang tidak berkaitan menjadi suatu konsep matang. Meski pola pikir yang cepat ini sering dianggap aneh oleh orang lain, ini merupakan salah satu tanda bahwa Anda memiliki pemikiran yang kreatif dan luar biasa. Kesepuluh, tidak takut sendiri. Jika Anda tidak merasa khawatir bila harus melakukan segala sesuatu sendiri, hal tersebut bisa menandakan bahwa Anda merupakan orang yang cerdas. Orang yang merasa cukup dengan dirinya sendiri memiliki kecenderungan sebagai orang yang cerdas. Selain tidak khawatir melakukan aktivitas sendiri, orang yang pintar dan cerdas juga senang berbicara pada diri sendiri. Pasalnya, Mengulang-ulang perkataan dengan lantang kepada diri sendiri dapat membuat perkataan tersebut tertanam dalam otak Anda. Kesebelas, suka makan coklat. Konsumsi coklat bisa memberikan efek yang baik untuk kecerdasan otak. Flavanol, senyawa yang terdapat pada coklat, terbukti secara klinis meningkatkan kemampuan kognitif. Senyawa yang banyak ditemukan dalam coklat hitam ini bisa meningkatkan fungsi otak dalam mengingat, memperhatikan, dan meningkatkan kecepatan otak dalam memproses informasi. Jika Anda termasuk orang yang suka makan coklat, berbanggalah, pasalnya dari kebiasaan tersebutlah kemampuan kognitif Anda bisa makin meningkat. Dan yang terakhir, memiliki hewan peliharaan. Orang yang memelihara hewan peliharaan biasanya memiliki kesehatan mental yang lebih baik. Memiliki peliharaan Baik kucing maupun anjing dapat mengurangi kesepian dan membantu Anda menghadapi stres dengan lebih baik. Secara umum, berbicara dengan hewan peliharaan sama manfaatnya seperti berbicara dengan diri sendiri. Hal ini membantu melepaskan emosi dan membuat suasana hati membaik. Berbicara dengan hewan juga merupakan salah satu bentuk empati. Tingkat empati yang tinggi juga menandakan tingginya kecerdasan yang Anda miliki. Kesimpulannya, kebanyakan orang dianggap cerdas bila mahir matematika atau punya skor EQ tinggi. Padahal ada banyak hal yang bisa menjadi pertanda dari kecerdasan seseorang, baik itu cerdas secara emosional maupun spiritual. Jadi, kamu tak perlu merasa gagal dan rendah diri bila tidak dianggap cerdas. Pasalnya, setiap orang memiliki tipe kecerdasan yang berbeda-beda.